Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.942,78 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.955,97. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 April tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081.